Ah gagal Antony ataupun Oh luar biasa Unggulan Dari Victor Exelten Yang tentunya harus diwaskade oleh Antony Dan kita lihat bagaimana Satu smash keras Yang kau ataupun menahan smash Yang dilakukan oleh Anthony, Walaupun sudah upaya maksimal dengan iya, yeah, lagi kita lihat bagaimana oh, luar biasa iya yeah.